Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, Ibu Siska dan Ibu Titi, ya, hari ini kita akan mempraktikkan percakapan kucing. Iya. Ya? Nah, jadi, sebelum mulai kita percakapan ini, kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya, iya. bahwa yang dinilai dalam percakapan kita itu, yang pertama nanti adalah antara kucing dan kucing itu e, terjadi alur kita, iya. ya? ada alur kita yang disampaikan di mana alur itu adalah T-nya itu adalah tujuan umum ya. di mana coach nanti menanyakan kepada kuncinya apa tujuan dari percakapan ini. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah I-itu identifikasi di mana coach itu menanyakan mengidentifikasi permasalahan daripada masalah kunci. Ya kemudian R di mana R ini adalah rencana aksi e, di mana coach ini menanyakan Rencana-rencana apa yang dilakukan Untuk memberikan atau Menyelesaikan masalah yang ada Dan TA, tanggung jawab Siapa akan bertanggung jawab Dan seperti apa model Tanggung jawab daripada kunci dalam menjalankan, menjalankan Rencana tersebut tersebut, nah, itulah yang dinilai Dalam percakapan Proses kucing tersebut Yang kedua yaitu Dalam melakukan kucing Hendaknya Coach itu memiliki kompetensi Kompetensi inti Yaitu yang pertama adalah Bagaimana coach itu menghadirkan diri Secara penuh Atau kehadiran penuh Jadi jiwa raganya menghadirkan Dihadirkan untuk kuncinya. Begitu juga dengan kuncinya Hadir penuh Tidak memikirkan masalah-masalah yang lain. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif nah, Jadi coachnya itu mendengarkan Informasi, permasalahan yang disampaikan oleh kuncinya Jadi didengarkan tanpa adanya ee, melabelan Tanpa ada menjustifikasi Walaupun itu memiliki pengalaman yang sama Walaupun memiliki masalah yang sama Jadi permasalahan yang sama antara coach dengan kunci itu dinamakan asosiasi Tapi disampaikan saja dengan mengangguk atau menyampaikan oke okay, bahwa ini adalah permasalahan yang pernah dihadapi. kemudian yang ketiga yaitu kita eh, melihat hasil percakapan nanti kemudian setelah diselesaikan percakapan perlu ada hmm, refleksi dari coach terhadap percakapan yang sudah kita lakukan oke okay, sebelum kita mulai dari ketiga eh, kompetensi inti daripada kucing tersebut Ibu Siska sebagai coach Apakah kompetensi mana Yang akan dikembangkan dalam Percakapan ini dari Ketiga kompetensi yang ada Baik Pak Nur, terima kasih Dari ketiga kompetensi ini Saya akan Menolongkan kompetensi Yang pertama, kehadiran penuh Kehadiran penuh ya Oke, okay, jadi ini adalah kompetensi pertama Kehadiran penuh Berarti buku ini akan menghadirkan diri secara utuh Dalam percakapan ini Kemudian indikator Indikator apa saja Yang menandakan bahwa Buku Siska ini Dalam percakapan kita nanti ini Hadir secara utuh Ini dalam rubrik penilaian ini Indikator ketercapaian tujuan Pengembangan yang diinginkan Karena coach kita ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh hmm. maka apakah tanda-tanda atau indikator bahwa coach kita sekarang adalah hadir dan utuh apa kira-kira bu ya pak e, saya berusaha berusaha akan menghadirkan diri sepenuhnya untuk bisa fokus terhadap coach akan membentuk inti kehadiran dulu. Nanti kita akan lihat pada saat pelaksanaan coaching ini dan kita akan refleksikan setelah percakapan ini selesai. Ya, sudah siap nih ibu Ya, silakan duluan. Terima kasih, Mbak Mom. Karena itu, memang. sudah kelas dua smp masalahnya ini benar ya. masih belum bisa baca dan kan di jadi pr saya di itu memang apalagi nanti naik ke kelas tiga bagaimana nanti nah, makanya saya fokus sama yang satu ini yang e, belum bisa bacanya ada yang lancar masih baik, lalu e, apa nih usaha yang sudah ubah titik coba lakukan untuk supaya e, siswa ini bisa membaca. Sebenarnya Bu Siska ya sering, saya itu sudah sering meminta dia lagi belajar Bu Siska membaca di rumah itu Saya sudah sering pokoknya kasih dia membawa pulang buku bacaan untuk dibaca di rumahnya Tapi nggak tahu kenapa mungkin ya Bu Siska, mungkin dia itu ikutin perintahnya saya aja tapi tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan di rumah seandainya dia itu sering eh, apa yang saya perintahkan, apa yang saya suruh dia laksanakan di rumah pasti dia bisa baca sedikit tidak itu kalau memang dia itu betul-betul ada kemauannya dia itu berusaha atas kekurangannya itu pasti dia bisa eh, di rumahnya kan sering hmm. saya kasih buku sering saya ingatin itu makanya dia apa-apa dia karena mendengarkan saja tapi tidak dilaksanakan saya tidak tahu jadinya itu karena dia di rumah soalnya banyak karena waktunya di rumah sih ketimbang di sekolah sebenarnya harus banyak-banyak yaitu belajar di rumah karena di sekolah itu hanya berapa jam kalau di sekolah di rumah itu ya luar biasa banyak waktunya di rumah itu bisa jadi baik guru baik jadi Dia ya, membacanya terputus ya, putus-putus Kalau kita dari sistem skala target kita itu maunya si tinggi aja Tapi tergantung kemampuan anak itu sendiri saja ya. Kita kembalikan kepada dia ya, jadinya Kalau memang betul-betul ya Cepet kita tadi kita kepengen dia itu ya, eh, sampai 10 sampai 9 Kepengennya seperti itu Bu Fiska hmm. Keren -keren ya Ya memang siswa itu tadi kan ibu baik titi bercerita ya? iya. itu kita anak lebih banyak karena di rumah iya. kan? jadi apa yang kira-kira bisa ibu baik titi lakukan untuk memastikan anak ini membacakah dia di rumahnya oh, ya. Hmm, apa ya sebenarnya bu siska ya saya itu kepengen atau kepengen saya minta sama dia ini si anak ini bu siska kalau dia membaca saya kepengen dia itu merekam dirinya sebenarnya. Ya. merekam dirinya di saat dia itu membaca sedang membaca buku yang saya berikan itu kebetulan di situ itu eh, siswa saya ini punya HP si Android di situ itu bisa saya itu suruh dia rekam, biar ada yang betul enggak dia soalnya nanti dia sudah sudah tapi enggak. Nah, kalau dia nanti dia merekam dirinya kayaknya ada tugas ini supaya saya dipercaya ini biar kelihatan hasilnya kalau seperti itu bisa bisa uh, kita gunakan sebelum pulang. Sudah apa kekuatan yang baik titik miliki nih yang sekarang menjadi fokus kekuatan apa yang baik titik fokuskan untuknya untuk mencapai menyelesaikan tulang. saya akan membuat janji dengan siswa saya itu Bussiska untuk meluangkan waktunya setiap hari untuk saya simak membaca seluruh buku. Ah saya. keren. Lalu lebih kira-kira siapa yang bisa membantu di dalam? Sebenarnya, Bu Siska, hari yang baik harus cepatnya ya. ya. Dari insya Allah, saya akan action besok pagi. Biar lebih cepat, lebih bagus, kan? Ya, tidak. Ya. Besok pagi, saya akan mulai action, Bu Siska. Tadi kan, orang-orang uh, uh, yang akan berubah itu, dibangkitkan. Di ada karena ada teman duduknya teman sebangkunya oh, atau ya, yes. iya teman dekatnya teman Alhamdulillah, ya Bu Siska Dari tadi kita berbicara tentang Anak saya yang kurang bisa baca Dengan percakapan Yang tadi kita Omongkan uh, tadi itu Alhamdulillah, sini Saya lebih tercerahkan Lebih tenang Lebih apa ya Senang aja, relax uh, Semuanya Gak galuh lagi lah Pikiran siswa terus yang yang belum bisa baca ini Semoga usaha saya ini Bu Siska Kedepannya bisa berhasil Dua ini ya Bu Siska ya. kasihan betul Nanti udah udah dia naik uh, Kelas 2 ketiganya Bagaimana mau ke SMA nya Yang disalahkan nanti gurunya aku oh masa sampai ilustian Tahu anaknya nak nggak bisa baca Nah disitulah uh, Letak kepikiran saya seperti itu Merasa Tidak mampu itu aja semoga berhasil komuniti jangan lupa ya kalau sudah ada progres kemajuan tentang program ini ya e, diberitahu lah saya bagaimana nih progres kedepannya depannya nih, saya penasaran nih gimana ending dari masalah ini uh, begitu baik siap siap Bu Siska. Masih banyak ini sudah meluangkan waktunya untuk saya, Bu Siska. Iya, sama-sama Bu Evi. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita perbincangan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, baiklah kita akhiri ya Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tadi, Ibu kita sudah melakukan percakapan tentang coaching sekarang untuk coachnya mau menanyakan seperti rubrik penilaian dari percakapan tadi apakah yang sudah ibu lakukan dari kompetensi coach tersebut alhamdulillah pak saya sudah menghadirkan diri saya sepenuhnya di sini ya. saya fokus mendengarkan saya lebih bersikap terbuka sabar dan bertanya menggali lagi ingin tahu bagaimana uh, permasalahan yang dihadapi oleh ibu Baik sebagai koji saya Oke, okay. selanjutnya hasil observasi saya tadi bahwa dalam percakapan yang dilakukan ibu ibu berdua bahwa alur tirta sudah dilakukan begitu juga dengan kompetensi coach itu sudah dimiliki begitu juga dengan uh, tidak adanya Nah selanjutnya Untuk coach Untuk pelatihan berikutnya Kompetensi apa yang ingin dikembangkan Dari kompetensi coach yang ada Yang ingin saya kembangkan lagi Dari kompetensi coach ini adalah Mendengarkan aktif Dimana saya Apa namanya Berlatih lagi Untuk lebih mendengarkan Menikmati ya, Dari pertanyaan Jawaban-jawaban Ya, mendengarkan lagi, lebih fokus lagi dan e, dari pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak tadi bisa menggali lagi e, permasalahan yang akan dihadapi oleh uji. Oke, okay. jadi terima kasih sudah kita belajar Meng-coaching bersama-sama. Semoga kompetensi ini ada di dalam diri kita bisa kita aksinya dari sekolah untuk meng-coach teman sejawat dan mengcoach Ya, ya. Jadi kita tutup acara kita hari ini dengan sama semua acara Alhamdulillah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh